serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kita mendapatkan cedukan vitamin yang sangat luar biasa ini membuat kita semakin kagum dengan sosok Rizky Bilar. Saat Papa Bilar ini mau masuk ke dalam mobil, tentunya antusias dari warga, emang luar biasa, sampai warga persahabat ya ingin salim kepada Papa Bilar, tentunya apa yang dilakukan Papa Bilar? Tentu Papa Bilar tentunya memberikan tangan untuk saliman, Masya Allah Papa bi emang the best banget ya selalu menjadi contoh baik, selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya Masya Allah, sehat terus untuk Papa Bilar, semangat terus hiraukan netizen dan ubur-ubur yang selalu berpikiran negatif sebagai fans sejati, kita semuanya tetap kompak, tetap solid men-support idola kesayangan kita momen ini pun diunggah kembali oleh Uncle Neslar Al-Fatih kalimat caption pun dituliskan ramah banget si Papa Diajak salim, langsung ngulurin tangan Masya Allah, luar biasa idola kesayangan kita Dan tentunya persahabat yang kita lihat juga di kabar berikutnya Ini tentunya Cidukan yang sangat membahagiakan kembali Selain Papa Bilar, persahabatnya idola kesayangan kita Lesti pun hari ini beraktivitas seperti biasanya Masya Allah, Benda kali ini jadi model persahabat ya Di acara Kazaskia Sengkar Luar biasa, idola kesayangan kita Masya Allah cantik Penampilannya selalu membuat kita Semakin kagum dan bangga Dengan idola kesayangan kita ini Masya Allah Kita lihat bersama di kalimat komentar Ini tentunya banyak sekali tanggapan Hingga respon yang diberikan Di antaranya dari akun Yulia underscore NI39 Mengatakan Masya Allah Bunles imut cantik Sehat-sehat berkah amin Masya Allah bangga dia Cantik Imut luar biasa banget nih, idola kesayangan kita, pokoknya semuanya yang baik-baik. Lesti punya, masya Allah. Kita lihat juga, persahabatan ya di kabar selanjutnya. Masih momen spesial di acara Casias ke Sungkar. Persahabatan ya, kita lihat nih, Bunda Lesti lagi main TikTok bareng dengan titik Kamal. Aduh, ini cute banget ya. Bunda Lesti emang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa bahagia dengan kelakuan gasreknya Masya Allah, titik amal aja sampai ketawa tahun persahabat ya melihat aksinya Bunda Lesti begitu cantik, begitu mempesona idola kesayangan kita emang selalu membuat semua orang tentunya terpesona Masya Allah Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan Hingga respon yang diberikan nih persahabat ya. Salah satunya dari akun Tina450 Tina mengatakan Alhamdulillah Bunda Les tidak ceria lagi Kangen Lesnar tampil di Indosiar Masya Allah banget ya semuanya Tentunya kangen banget Lesnar bisa tampil di Indosiar Kembali doakan yang terbaik Untuk idola kesayangan Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Di IGSnya Mas Gongli ini yang belum tahu, Bunda Lesti menghadiri acara apa? Kita lihat di Mas Gongli ini, persahabatnya info untuk semuanya. Hari ini itu adalah launching produk Zaskia Sengkar x Laudia Cintia Bella, ya. Jadi Bunda Lesti menghadiri acara launching produk Zaskia Sungkar dan Laudia Cynthia Bella. Sukses untuk acaranya persahabat ya, tetap kita support dan doakan untuk idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Kemudian disimbang juga diunggah Papa Billar nih satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video, persahabat ya. Ini selalu bikin kita ketawa juga dengan aksi gesereknya seorang Rizky Bilar. Ini ada aja kelakuan yang selalu bikin kita happy persahabat. Jadi simak, tentunya di kalimat caption yang dituliskan, terngiang-ngiang, eh gak tahunya, gue juga senasib sama Rehan, katanya persahabat. Kita lihat persahabat ya di postingan IGS-nya Papa B, di sini mengunggah sebuah postingan Rehan, dan tentunya kita cek kalimat yang diposting, dicariin kemana-mana, nggak tahunya Rehan di sini katanya tuh Rehan adalah sebuah nasyid yang dari Malaysia. Rehan sendiri berarti wewangian dan memulai debut dengan album puji-pujian dan lagu keras termasuk di Indonesia. Emang kelakuan Papa Biler ada aja yang selalu kita tentunya ketawa bahagia, masya Allah, persahabat ya. Inilah kesenangan kita selalu tentunya membuat bahagia. Mudah-mudahan leslar ini rumah tanda yang langgeng dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat ya di kalimat yang dituliskan di kolom komentar oleh Papa Bilar Coba panggilkan dulu si Rehan sini katanya tuh Masya Allah Papa Bilar emang ada aja nih persahabat ya Hingga komentar tentunya banyak sekali diberikan di antaranya dari akun dunia Leslar mengatakan Rehan sama Rizky harus ketemu dan ngobrol bareng sih ini katanya tuh Tunggu saja persahabat yang kejutan yang akan selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita Berikutnya disimak juga persahabat, ini ada potret persahabat ya, potret Bunda Lesti bersama Titik Kamal, insya Allah, ini adalah kesayangan kita yang selalu bikin salfok banget dengan penampilannya, the best untuk Lesti, semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, amin.